Upacara peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI tahun 2021, Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, komandan upacara memasuki. Tempat upacara Inspektur upacara Memasuki tempat upacara Pasukan disiapkan Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara Hormat Kedah! Tegak Gerak okay. Laporan Komandan Upacara Kepada Inspektur Upacara Lapor, upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 siap dimulai. Siap, laksanakan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI. Proklamasi.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 Hatta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara, pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tuhan yang maha kuasa Segala puji kami panjatkan kehadiratmu Dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-76 ini Berikanlah ridhamu yang tak terputus kepada kami Ya Allah Tuhan yang maha melindungi Di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat dengan saat ini Semakin menyadarkan kami bahwa Betapa lemahnya kami tanpa pengeteronganmu Dan tambahkanlah kami dalam menghadapinya Ya Allah Tuhan yang maha pengampun Dengan sifat afun wafurmu Ampunilah dosa dan kesalahan kami Dosa bapak ibu kami Dan kesalahan para pahlawan kami Serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami Rabbana atina fitunnya hasanah Pengibaran bendera merah putih Bendera siap penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh komandan upacara kepada sangsa merah putih hormat. Upacara telah dinasekarkan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. kepada inspektur upacara. Berbat. Gerak Tegak Gerak Upacara selesai Inspektur Upacara meninggalkan tempat Upacara